contoh umpamanya untuk menghitung perjuduan untuk menghitung perjuduan ini berpedoman dengan hari kelahiran baik kelahirannya calon pasangan laki-laki maupun yang perempuan dalam pitung jawa ada yang namanya paringkelan atau bisa disebut dengan paringkelan Soman paringkelan suman itu disebut paringkelan ponco-sudo maksudnya nilai neptu dan pasaran baik dari laki-laki maupun yang perempuan dijumlahkan kemudian ketemunya berapa kalau ketemunya sudah ketahuan maka dikurangi lima atau disuduh limo dengan kelipatannya dikurangi lima dengan kelipatannya lalu sisanya berapa contoh yang laki-laki lahir di hari Rebupain ini nilai neptunya 16 Kemudian yang perempuan lahir pada hari Jumat Legi Ini nilai neptunya 11 Lalu dijumlahkan antara 16 ditambah dengan 11 Itu sama dengan 27 Lalu dikurangin 5 dengan kelipatannya Sisanya berapa? Jika 27 tadi dikurangi 5 dengan kelipatannya maka sisa 2 dua ini dalam Petung jawa jatuh paringkelan nunggu. Jika sisa 3 jatuh gindung sisa 4 jatuh loro atau sakit. Kalau dikurangi 5 tidak ada sisa sama sekali maka jatuhnya pati. Dan kalau sisanya 1 jatuhnya sri. Paringelan suman atau jodoh pinasti itu ada 5 yang dinamakan 1 sri 2 lunggu 3 gindung 4 loro 5 pati. Paringklan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan pasangan calon pengantin yang mana weton dari pihak laki-laki dan weton dari perempuan disatukan dan dijumlahkan ketemunya ada berapa, kemudian dikurangin lima tadi dengan kelipatannya hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi kemudian artinya Sri Lungguh Gindong Loropati Sri itu Artinya rezeki, orang yang menjalankan perjodohan yang ketemunya hitungan sri atau nomor satu biasanya rezekinya akan selalu ada dan mengalir terus dan kehidupannya akan selalu bahagia. Yang kedua, jatuh lungguh. Lungguh itu bisa kedudukan, tetapi di sini lungguh yang tidak mau berusaha, biasanya seperti itu, tidak mau berkarya selain hanya duduk diam. Perjuduan yang ketemunya nomor dua atau lungguh biasanya hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain, menjadi pengangguran yang tidak mau berusaha, bahkan mohon maaf pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari orang lain. Yang ketika ketemu gendong, gendong itu membawa beban. Perjuduan yang hitungan nomor tiga atau gendong ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat. Lalu jatuh keempat, itu artinya loro. Loro itu sakit. Perjuduhan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro, biasanya ini sering sakit-sakitan, ini akan selalu bergantian. Dan yang kelima adalah pati. Pati itu artinya mati, menuju pati. Dalam perjuduhan yang ketemunya hitungan nomor lima ini, menjadi angger-angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar sebenarnya.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 satu sehat selamat dalam perjalanan hidup dan bisa netepi wajib urip. Orang hidup juga harus nyandang tetapi jangan sampai nyandang utang apalagi nyandang susah. Ini perjalanan yang sangat ruwet. Jika punya kemauan apa saja besar kecilnya harus bisa terlaksana dan bisa tercapai. Nah, ini yang perlu kita benahi dan kita cari jalan keluarnya.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 dari nilai neptu inilah kemudian semua yang mencakup karakter watak seseorang ini bisa diketahui. Hari itu pada umumnya itu ada tujuh dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada lima dari legi, paing, pon, wage dan kliwon. Nah sebelum saya menjelaskan tentang weton, mari sebaiknya sama-sama kita Mengerti dulu asal-muasal hari dan pasaran itu Supaya lebih jelas dalam penerapannya. Hari dan pasaran itu pada awalnya dikarang oleh seorang Brahmana Yang bernama Empurladi Empurladi ini sebenarnya dewa yang bernama Sangyang Suryo Yang menyamar sebagai manusia yang menjadi Brahmana pada waktu itu Kembali dengan hari tujuh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 Kemudian yang keenam, hari Sukro. Sukro itu berasal dari dayanya air yang sekarang namanya hari Jumat. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, hari Tumpak. Itu berasal dari dayanya angin yang sekarang namanya hari Sabtu. Ini asal-muasalnya hari tujuh itu yang dikarang oleh Empu Empurati. Yang sekarang kita gunakan setiap harinya. Kemudian pasaran limo.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 Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ada beberapa hari dan pasaran yang sekarang saya akan melanjutkan dengan orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pon. Weton Selasa Pon ini mempunyai sifat atau watak serta karakter dalam kamarkam disebut Sanggar Waringin. Kamarkam ini menunjukkan bahwa orang yang lahir di hari Selasa Pon mereka termasuk orang-orang yang teduh hatinya dan suka memberi perlindungan terhadap sesamanya dan suka memberikan perlindungan terhadap sesamanya Berdasarkan petong jawa, weton selasa pon ini memiliki neptu 10 Neptu ini diperoleh dari penjumlahan antara hari dan pasaran Selasa nilai neptunya 3 dan pon nilai neptunya 7 Nilai 10 ini jatuhnya air dalam hitungan Nogodino. Posisi Nogodino atau ujung hari ada di selatan. Kemudian, watak, sifat, dan karakter orang-orang yang weton Slosopon. Orang yang lahir di hari Selasa Pon mempunyai sifat yang tertutup. Dia juga termasuk bersifat pemarah, kurang waspada, suka berbohong, dan suka iseng dengan orang lain. Mereka suka berpikir dengan jalan yang berbeda bagi kebanyakan orang. Oleh karenanya, weton Selasa pon ini sering berdibat dan bersilisih pendapat. Mereka juga berani menentang dengan atasannya jika pendapatnya dirasa benar. Kendati begitu, pendapatnya itu akan lebih diterima oleh orang lain. Selain memiliki karakter buruk yang lahir di hari Selasa pon. Juga memiliki sifat yang baik. Mereka juga termasuk orang-orang yang jujur, tidak mau memakan sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Teduh hatinya, berwibawa dan berbudi luhur. Ia juga termasuk orang yang pemaaf. Kemudian, pekerjaan yang cocok dengan sifat dan watak serta karakternya yang dimilikinya tadi. Orang yang lahir pada hari Selasa Pon ini biasanya akan lebih cocok sebagai pedagang. Kemampuannya dalam komunikasi merupakan modal baginya untuk dapat menjual sesuatu kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Dan ini akan memperoleh keuntungan. Orang weton Selasa Pon tidak cocok bekerja sebagai pekerja yang diberi perintah karena pendapatnya yang sering berlawanan dan kegemarannya dalam berdebat membuat mereka tidak akan bertahan lama menjadi PNS atau pegawai swasta lainnya. Kemudian soal rezeki. Orang yang lahir di hari Selasa Pon Neptu 10 Neptu tersebut terbilang kecil bila dikaitkan dengan rezekinya, terutama jika dikaitkan dengan keluarganya. Jika istri Anda melahirkan anak dengan weton Selasa Pon, Anda patut mawas diri karena kedatangannya dalam keluarga adalah awal dari menurunnya rezeki Anda. Lalu tentang jodoh pinasti. Weton Selasa Pon memiliki nilai neptu 10 tadi, dengan jumlah neptu tersebut mereka akan cocok ketemu dengan jodoh pinastinya dengan orang-orang yang neptunya 11.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 Solusinya, Anda cari hari pernikahan Anda. Jika Anda menikah pada waktu itu, umpamanya hari Minggu Kliwon. Pada hari Minggu Kliwon itulah Anda mau iradati, atau Anda sarati dengan cara bangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi, tetapi Anda mempunyai kewajiban, atau saya sarankan untuk membuat selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng yang dilengkapi dengan urapan juga telur ayam 20 yang sudah direbus dan kemudian ditaruh di sekeliling tumpeng juga ayam ingkung dengan nasi uduknya serta buah-buahan mungkin ada pertanyaan kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah? nah seperti yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita atau kebanyakan orang orang jawa zaman dulu itu melakukan kegiatan yang sakral yang dipakai itu adalah hari dan pasaran bukan tanggal Masei atau tanggal jawanya. Demikian penjelasan saya tentang watak, sifat dan karakter sekaligus pekerjaan dan juga jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir di hari Selasa Pon. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan kepada hati Anda para pemirsa. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumati.